Salam hangat untuk cintamu, aku yang kandas dan patah hati, biarlah orang memandang lemah, aku tak mau bercinta. Ya, Kalau saya berasumsi juri yang di rumah kenapa votenya lama Ini lagu-lagu besar sekali ya Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang multitalent